Orang yang sudah menaruh hijab dalam dirinya tidak mau mendengarkan. Kalau mau belajar kepada ajaran cinta seperti ini, buang seluruh egomu, hadirkan hatimu, telingamu ingin mendengar, cari kebenaran. Tapi kalau kamu cari kesalahan orang, nggak usah belajar kamu. Kamu niatmu sudah nggak benar Kamu tidak melihat, tidak niat mendengarkan. Kamu cari-cari. Ini katanya begini, saya cari kelemahannya di mana. Ini orang udah dasarnya hatinya kotor. Kalau belajar sama saya, ini adalah ajaran cinta, bersihkan hatimu. Kamu saya akan, cahaya akan masuk dalam hatimu. Tapi kalau kamu ya, mau belajar agama, hatimu kotor, ya ada penyakit-penyakit hati, dendam, khasud, dengki, terutama kebencian. Kebencian adalah dosa yang tidak terlihat. Sebagaimana cinta, cinta kadang-kadang mendatangkan pahala yang tidak terlihat. Orang sibuk mau haji mau umroh Ya seorang suami sibuk Gimana caranya bisa haji bisa umroh Ibu juga begitu Wah berbangga-bangga setelah haji umroh Saya depan Ka'bah bukan gak bagus Tapi setelah haji umroh kamu berubah nggak Akhlakmu berubah tidak? Kamu lebih baik gak sama anakmu? Kamu lebih baik gak sama pasanganmu? Lah, apa artinya kamu berangkat ke tanah suci itu? Orang kalau memegang Ka'bah Melihat Ka'bah berarti apa melihat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Memegang Hajar Aswad sama dalam tanda kutip kamu seolah-olah bersalaman dengan Gusti Allah. Lalu kamu punya pengaruh enggak? Kamu lebih hati-hati, tanganmu, lisanmu kamu lebih hati-hati, jangan sampai nyakiti saudaramu. Kalau enggak ada bedanya ngapain kamu jauh-jauh ke sana? Itu kan. Rasulullah mengingatkan kita bahwa sekedar duduk suami istri di rumahnya dalam kondisi hatinya berbunga-bunga, saling menyenangkan. Seorang suami bicaranya manis, istrinya dengar senang. Memuji masakan istrinya, apa kegiatan istrinya, bagaimana dia mengasuh anak-anaknya. Mah, terima kasih kamu sudah membantu menemani anak-anak. saya Waktu saya sedikit, bapak banyak di luar. Ada riski sedikit, mohon maaf, adanya cuma segini. Ya enggak apa-apa, pak. Yang penting kita sehat, kita bergembira. Ini kata Rasulullah, seorang suami istri kalau di rumah seperti ini, dia seperti etikaf di masjidku pahalanya. Ketika sekedar duduk, ya bersama istrinya, bersama pasangannya dalam kesenangan, dalam kebahagiaan. Ya, ya ini yang kadang-kadang dilupakan sebagian kita orang lebih mengejar ya bagaimana memperbanyak ibadah di masjid di masjid Nabawi umroh haji dan lain sebagainya padahal ya masjidnya seorang perempuan adalah rumahnya begitu kan masjidnya seorang laki-laki adalah tempat kerjanya dimanapun dia bekerja apapun pekerjaannya kalau itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala maka itu adalah masjidnya tukang becak itu masjidnya adalah becaknya tukang bakso adalah masjidnya adalah rombong baksonya tempat dia bekerja di situ masjidnya pejabat adalah kantornya begitu kan setiap tempat di situ kamu mengabdi untuk Allah karena Allah di situ adalah masjidmu di situ adalah tempat ibadahmu ya yeah maasirul muslimin wal muslimat rahimakumullah saya kasih contoh satu saja menunjukkan kebesaran sang nabi ya. nanti bisa dilihat surat al-an'am ayat 163 al-an'am 163 kelahiran rasulullah ada dua ada kelahiran namanya kelahiran biologis pada tahun tertentu, bulan tertentu, hari tertentu. Ya kan? Itu kelahiran apa? Kelahiran biologis. Dia ya, lahir di Mekah, ya, tahun 570 Masehi misalnya. Ya kan? Kalau bulannya bulan sekitar bulan April. Ya antara tanggal 20 atau 21. Ya itu kelahiran biologisnya Rasulullah, tetapi ada kelahiran yang lebih hebat daripada ini. Namanya kelahiran Malakuti, ya, kelahiran ideologis ini. Istilah-istilah yang saya ciptakan, ya, kemudian bisa dipahami Artinya, kelahiran Rasulullah melampaui ruang dan waktu itu diserahkan dalam Surat Al-An'am ayat berapa tadi? 163, yaitu apa? Satu-satunya nabi dalam Al-Qur'an yang mengatakan wa ana awalul muslimin. Aku orang Islam yang pertama hanya Rasulullah. Kok Rasulullah orang Islam yang pertama? Bukankah nabi-nabi sebelumnya lebih dahulu yang berdakwah? Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa mestinya dia lebih bisa mengatakan wa ana awalul muslimin, tapi tidak mengatakan itu. Nabi Nuh lebih jauh, lebih zamannya, lebih dahulu dari Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam, bukankah semua nabi itu mengajak kepada tauhid, mengajak kepada keislaman untuk berserah diri kepada Allah? Tetapi tidak satu pun dari nabi itu mengatakan, "Anak awal Muslimin ini menandakan bahwa makom Rasulullah, ya, Rasulullah adalah makhluk pertama yang bertauhid kepada Allah." Ketika sebelum dengar ini. Ketika sebelum diciptakan di manu, di dunia, ini agak agak jelimet pembahasannya. Tapi saya kasih permisalan yang sederhana ya. Begini bu, bu, seorang pelukis sebelum mengelukis sudah ada nggak lukisannya itu? Nah, ini saya ulangi lagi pertanyaannya. Ini nggak biasa mikir sih. Sama saya saya ajak mikir dikit. Ketika seorang pelukis sebelum melukis sudah ada nggak ciptaannya? Gimana? Nah, pinter di sini di sini udah ada bayangannya udah ada ini namanya wujud wujud itu tidak mesti harus kelihatan ada namanya wujud dihdi wujud ada di otak kita nah pelukis sudah ada gambarnya di sini ya Allah subhanahu wa taala ya sebelum menciptakan manusia sudah ada gambarnya manusia bentuk manusia di mana di ilmunya Allah subhanahu wa taala Jangan bilang di otaknya Allah, Allah gak punya otak, ya kan? di ilmunya Allah. Dengerin, ini supaya dia paham siapa Rasulullah itu. Di ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diciptakan makhluk yang paling taat. Yang betul-betul mencintai Allah 100%. Betul-betul hambanya Allah. Betul-betul keislamannya, taslimnya, penyerahan dirinya itu adalah total. Itu hanya Rasulullah, karena itu dipilih sebagai manusia terbaik, sehingga Rasulullah berhak untuk mengatakan, "Wahana Awalul Muslimin, aku orang Islam yang pertama." Maksudnya apa? Keislamanku, ya. totalitasku dalam mencintai Allah. 100% Selain Rasulullah di bawahnya, di bawah 100 Karena itu kata Rumi, Rasulullah adalah angka 100 Angka sempurna Yang lain adalah tanpa Rasulullah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa Karena masing-masing kita adalah hitungan bagian dari dari 100-nya Rasulullah ya, Terserah kita nomor berapa, saya enggak tahu Pasti kita nomor-nomor buncit Rasulullah adalah yang ke-100 hitungan yang paling sempurna. Itu Rasulullah seratus Ya. muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oke. Okay. Itu Magom Rasulullah. Dia orang muslim yang pertama yang ini biasanya diisyaratkan oleh orang sufi membahasnya dalam istilah Nur Muhammad Jaya Muhammad diciptakan sebelum wujud biologisnya ya. yang terakhir ibu-ibu bisa dilihat ini pembahasan penting coba dilihat nanti ayatnya ya dalam apa namanya Al-Quran ya Ada namanya standarisasi pengikut Nabi Bagaimana kita bisa menilai diri kita sebagai pengikut Nabi Kalau tidak salah dalam surat Al-Fatah Nanti bisa dicek, ya kan? Pengikut Nabi itu punya standar Bagaimana kita bisa dikenali kita sebagai pengikut Nabi Ada yang tahu apa standar pertama pengikut Nabi Ada tiga ini disyaratkan dari surat Al-Fatah ya. Muhammadur Rasulullah waladhi nama'ahu asyidda'u alal hufad standar pertama pengikut Nabi melek zaman melek zaman berarti apa? tahu musuh mengenali siapa musuhnya kenapa kita saling berantem? karena kita nggak kenal musuh sehingga sahabat kita jadikan musuh sehingga saudara kita jadikan musuh Siapa musuh kita itu? Orang yang menentang kebenaran Orang yang mengikuti hawa nafsu ya. Itu adalah musuh kita Orang yang tidak suka kepada perdamaian ya Jadi melek zaman Kita tahu siapa sebenarnya musuh kita Alam sedang berubah. Ini di Ukraina lagi perang. Kita nggak tahu, ya kan? Tatanan dunia sudah berubah. Tapi kita yakin bahwa panji Islam ini akan dibawa oleh para pecinta Rasulullah. Itu pasti orang-orang yang hatinya penuh dengan cinta, itu yang akan memenangkan pergulatan ini. Dan itu keyakinan mutlak kita bahwa panji Islam tidak mungkin jatuh kepada orang-orang yang jahat. Kepada orang-orang yang tidak cinta kepada manusia Kemenangan Akbar nanti di akhir zaman Akan dipegang oleh orang-orang pecinta Rasulullah Dan itu pasti janji Allah Bahwa bumi akan diwariskan kepada para pecinta Rasulullah Para pecinta kemanusiaan Jadi melek zaman ciri standar pertama pengikut Nabi Melek zaman tahu siapa musuhnya tidak mungkin membenci sesama Muslim hanya karena perbedaan-perbedaan itu adalah kemasan. Itu bukan inti agama, inti agama itu cinta. Jangan ya, ribut gara-gara kemasan. Itu ibu seorang suami, ribut gara-gara kemasan. Makan kenapa enggak, ada piringnya kenapa enggak. Itu kemasan yang penting ada nasi. Kalau perlu langsung dari dandangnya, <laughs> <laughs> kita ribut gara-gara kemasan. Ibu nggak mau kondangan karena males nggak mau kondangan kenapa bu? Papa nggak beliin baju baru. Paling masa setiap kondangan pakai baju ini saja. Itu adalah kemasan nggak penting, kamu pakai baju apapun yang penting hatimu baru. Itu ngapain? Kamu pakai baju baru tapi otakmu lama. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> tapi kamu hidupnya nggak tenang. Ngapain? Kamu Hasut sama orang, kamu gak gembira kok Setiap ada orang maju, kamu gak seneng Saudaramu maju, kamu gak seneng Kamu tersiksa Ngapain kamu? Kamu bahagiakan dirimu, gak usah ngurusi orang lain Orang semakin bersih hatinya, gak akan ngurusi orang lain Ada ibu-ibu cerewet, biarin Memang dia sukanya cerewet kok Gak usah ditambahi Saya sering katakan ya Ini kadang-kadang dosa Kenajisan yang tidak di Disadari oleh sebagian kita, terutama ibu-ibu Jangan suka mengomentari terlalu banyak, sepenuhnya aja bicara, hemat bicara ya Jangan semua dikomentari ya. Jangan gampang mereaksi, jangan, sabar aja Ya itu yang pertama ya. ya, Ini waktunya udah injury time, saya harus simpulkan Oke, standar yang pertama melek zaman Muhammadur Rasulullah kufar Yang kedua Ruhama'u bainahum Hei Kamu yang mengaku menjadi pengikut Nabi Kamu bohong Kalau ngaku nih menjadi pengikut Nabi Tapi hatimu ada dendam permusuhan kebencian Kepada sesama pengikut kanjeng Nabi Ruhama'u bainahum Saling berkasih sayang sesama muslim dari Muhammadiyah, dari NU, NO, dari Alwasiyah, dari siapapun selama Alil Kiblat, Kiblatnya sama, Nabinya sama, Qurannya sama, saudara kita, kita harus jaga, kita lindungi. Yang benar siapa? Yo, nanti urusannya Gusti Allah. Kok kamu sok bener di sini? Dunia belum tahu siapa yang benar. Biarkan nanti Allah menghukumi tetapi kalau hatimu ada dendam ada permusuhan ada kebencian kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu benci seseorang lalu ternyata orang itu orang baik Bagaimana nanti kamu di Allah nah, karena itu hati-hati jangan membenci seseorang apalagi manusia binatang kamu sayangi binatang kamu sayangi ada seorang perempuan gak masuk surga gara-gara apa? gara-gara anjingnya di apa? kucingnya kan diikat sampai makan dari tanah apa. Meskipun perempuan ini ahli ibadah. Apalagi kalau mengganggu manusia. Percuma ibadahmu. Jadi yang ber, yang kedua, standar kedua pengikut nabi adalah apa? Cinta kepada sesama sesama pengikut nabi. Sesama umat nabi. Dan cinta, saya tidak percaya kalau cinta itu nggak ada makrifat. Cinta harus dengan apa makrifat. Mahabbah dengan makrifat ini dengan ilmu satu. Kamu tidak akan mencintai seseorang kalau kamu nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang itu. Ya, Mahabbah dengan makrifat harus kritis. Dua-duanya ini cinta dan berpikir kritis itu di dalamnya. Mahabbah dan makrifat itu ciri kedua pengikut Nabi nah baru yang ketiga kalau kamu sudah melek zaman tahu siapa musuhmu tahu betapa pentingnya persatuan diantara umat Islam kamu sayang sesama umat Islam gak peduli beda-beda dikitlah tipislah yang penting saudara kita gak perlu saling memusuhi, gak perlu saling membenci, biarkan nanti Allah yang mengadili, ya kan kita berbaik sangka sajalah. Jangan putus silaturahmi, hanya perbedaan-perbedaan itu. Itu bukan ajaran Islam. Ya kan? Yang ketiga, baru si mau min asari sujud, ada nur dalam ibadahmu. Baru kamu ngadep kepada Gusti Allah, beribadah ahli ibadah. salatmu kamu enggak masalah. salatmu kamu lakukan dengan cinta baru kamu beribadah, ibadahmu diterima oleh Allah SWT, sedikit apapun diterima, karena hatimu penuh dengan cinta, tapi kalau kamu ahli ibadah, batukmu sampai gosong sekalipun kamu ngeliat orang, ngeremein orang kamu sepelekan orang kamu hina orang ya kan kamu musuhi orang, lisanmu gak kamu jaga maka ibadahmu sebesar apapun, nggak ada artinya. Orang Khawarij, tahulah orang Khawarij, baca dalam sejarah: siapa Khawarij itu? Kak, nah, bukan hanya hafal Al-Quran, puasa seluruh ibadah sholat malam itu bahkan diwajibkan bagi mereka. Orang Khawarij, tetapi apa hasilnya? Di mana mereka? Neraka, kenapa? Karena di balik ibadah yang luar biasa itu ada kebencian kepada sesama Muslim. Sayyidina Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, Amr bin As dikafirkan. Semua yang berbeda pendapat dengan dia dikafirin. Jadi kalau ibadah saja nggak cukup ibu-ibu harus ditopang dengan kebersihan hati. Ditopang dengan kebersihan hati. Ya. Oke, okay, kesimpulan pada pertemuan hari ini di pagi yang cerah ini. Saya dan siapapun tidak akan pernah bisa menjelaskan Rasulullah secara sempurna. Karena Rasulullah adalah samudra yang tidak bertepi, samudra yang terlalu luas. Saya dengan keterbatasannya si fulan, kiai fulan, habib fulan masing-masing menyampaikan salah satu sudut dari Rasulullah tetapi tidak pernah menjelaskan hakikat gambar Rasulullah secara utuh karena manusia sempurnanya bisa dikenali oleh yang sempurna juga tetapi paling tidak apa yang kita jelaskan tentang Rasulullah mudah-mudahan mudah menggembirakan Ruh beliau dan mudah-mudahan ya, apa yang kita lakukan ini cinta kita kepada Rasulullah diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penutup saya sampaikan sebuah kisah pendek sahabat Rasulullah namanya Sauban, mantan pembantu Rasulullah setelah dia bekerja bersama Rasulullah, dia berpisah dengan Rasulullah dia gelisah, kemudian ketemu Nabi di Madinah di, Pujuk, ya. di ujung Madinah dia ketemu dengan Rasulullah, setelah sekian lama Rasulullah kaget, disapa oleh Rasulullah, ahlan wa sahlan ya Sauban kamu kenapa kamu dulu waktu kerja sama saya kamu sehat, kamu seger, kamu kelihatan kayak lesu begini badanmu kurus, kayak kurang gizi, apa yang terjadi kamu sakit Ya Rasulullah saya nggak sakit Ya Rasulullah, saya sebetulnya sehat lalu kamu kenapa seperti ini Ya Rasulullah saya hari-hari ini saya sedih sekali, kenapa? karena saya sambil berjalan di Madinah, saya lagi ngelamun, ngelamun apa? Ya Rasulullah suatu saat saya akan mati, saya akan meninggalkan dunia ini dan saya akan berpisah dengan panjenengan. Kalau dulu ya Rasulullah, saya waktu bekerja sama sampean dalam satu hari minimal tiga, tiga kali saya melihat panjenengan di masjid. Melihat wajahmu menenangkan saya ya Rasulullah. Meneduhkan saya ya Rasulullah. Saya gembira sekali, tidak ada kegembiraan melebihi daripada memandang wajahmu ya Rasulullah tapi nanti suatu hari ketika saya berpisah dari dunia ini, bahkan saat saya masuk surga saya yakin bahwa surgaku bukan surgamu ya Rasulullah, kita beda kelas pasti dipisahkan, saya kelas ekonomi kamu kelas VIP ya. apa artinya surga tanpamu ya Rasulullah, ini, dengerin, ini pentingnya cinta tetapi orang yang di sana mengatakan, "Gak apa-apa, saya masuk surga. Yang penting saya masuk surga meskipun tanpa Rasulullah." Apa artinya surga tanpa Rasulullah? "Gak ada lu, gak rame." Kata orang yang nggak "Gak ada lu, gak rame, gak ada Rasulullah, gak ada keberkahan." Apa artinya surga mendiami surga tanpa Rasulullah? Dia sedih, dia. Kemudian kata sauban, kata sahabat Rasulullah, "Itu kalau saya masuk surga, tapi kalau saya ternyata nanti masuk neraka, ya udah, saya nggak akan pernah bertemu denganmu, ya Rasulullah. Tidak ada harapan untuk bertemu denganmu, ya Rasulullah." Sedih dia, Rasulullah bingung jawabnya, "Gimana jawabnya ini? Singkatnya, malaikat Jibril turun membawa ayat, ya Rasulullah, sampaikan kepada sahabatmu ini." membacakan ayat dalam surat an Nisa wa ulaika Allah alaihim wa hasuna hei kamu nggak usah khawatir siapa saja yang manut kepada Rasulullah yang ikuti kanjeng Nabi yang mencintai kanjeng Nabi maka dia akan dikumpulkan nanti di surga bersama suhada, orang-orang soleh, para nabi dan bersama Rasulullah di surga akan dikumpulkan bersama mereka. Allahumma amin. Amin, Allahumma Begitu mendengar ayat ini Sauban langsung lega. Wajahnya berbunga-bunga, hatinya berbunga-bunga, dia gembira sekali. Sambil pulang ke rumah membacakan ayat tadi Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan dan menolak musibah dari kita mudah-mudahan hajat kita terutama hajat ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di majelis yang mulia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anaknya yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, Insya Allah. Dan rezeki kita dikampangkan, ya, usia kita dalam keberkahan, sehat walafiat, fitoatillah, Insya Allah. Dan kita hadiahkan surat al-fatihah kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita ala wa guluniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah aku luka lihada wa astaghfirullahalaih wa lakum muslimin walhamdulillahi rabbil alamin